Ke kabar pertama persahabat kita lihat dulu nih ada kabar spesial dari Make Up ketika live Instagram semalam Ini membocorkan soal acara Leslar Entertainment waktu kemarin ya Lihat Waktu karis make up lagi make over Bunda Lesti kejora ternyata Ini adalah untuk foto buat cover Youtube Wah wow, Masya Allah banget ya Sepertinya sih buat Leslar musik ya Mudah-mudahan saja ada kejutan bahagia yang kita dapatkan langsung dari Bunda Lesti dan Papa Bilar Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya bersahabat Ada kabar bahagia juga ternyata Lesti dan Rizky pilar Ini masuk di kategori Kolaborasi paling ngetop di SCTV Music World Wah, Masya Allah banget ya Yuk, ini tugas kita semua Kekunoha, mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid Mendukung yang terbaik apapun itu Buat Bunda, Lesti dan Bapak Bilar Diperhatikan, persahabat, diunggah SCTV Lesti dan Rizky pilar Juga masuk Kategori kolaborasi Paling ngetop di Hashtag SMA2022 atau SCTP Music World 2022. Yuk dukung dengan cara like postingan ini ya. Periode voting tanggal 16 Februari sampai 15 Maret 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai lengah, buktikan kekompakan dan kebarbaran kita. Selalu dukung yang terbaik buat Bunda Lesti dan Papa Bilar. Info ini juga kita dapatkan dari Lestlar on Skorsik, ya Kita lihat juga di kalimat info lewat caption yang dituliskan Mampir juga ke burung biru ya sayang-sayangnya Akoh Bestinya Akoh tuh Persebut ya Jangan lupa juga mampir ke Twitter Mudah-mudahan Lesli dan Rizky Pilar ini memborong piala penghargaan kembali Karena kita mendapatkan info bahwa Leslar ini masuk 5 nominasi ya Perhatikan nih Diunggahan Agun Marko Nagyut ini menginfokan soal Leslar ya Dear Fandom, kita ada 5 nominasi ya di ACTV Music World 2022 Wow, Alhamdulillah Leslar masuk ke 5 nominasi Yang pertama, kolaborasi paling ngetop Yang kedua, penyanyi dangdut paling ngetop Yang ketiga, video klip paling ngetop Yang keempat, lagu dangdut paling ngetop Yang kelima, lagu pop paling ngetop Wow, itulah 5 nominasi dari Leslar Mudah-mudahan Semuanya, kelima-limanya bisa diraih, bisa didapat oleh idola kesayangan kita Tentu tugas kita semua untuk mendukung yang terbaik buat Leslar Selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada unggang spesial banget ya Dari Papa Bilar Wah, wow, Masya Allah banget Akhirnya muncul juga nih vitamin semalam Papa Bilar lagi main biliar Ini unggahan diposting oleh Bagas ya, asisten dari Pak Bos wow <gifat> Masya Allah di -nya Papa Bilar mudah-mudahan bodoh selalu diberikan kesehatan Selalu diberikan kebahagiaan Untuk idola kesenangan kita ini Amin Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar Banyak respon yang diberikan Yang ini dari akun Instagram Sinta Leslar Saudi mengatakan Akhirnya muncul juga Pak Bos Katanya itu semangat Wow dikasih semangat ya Ada juga komentar lain dari akun Arshilah Khalifah 26 Alhamdulillah vitamin sebelum bobok sehat-sehat ya pak bos Amin Kita doakan seling yang terbaik ya Buat idola kesayangan Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Berikutnya kita lihat juga persahabat Ini ada uangan spesial dari Papa Bilar langsung ya Memposting sebuah postingan foto Kebersamanya dengan istri tercinta dan Korudi Salim beserta istri juga Masya Allah banget Kita salfok dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Papa Bilar Kumis udah numbuh, tinggal bawa doang nih, belum Bentar lagi susah nih, bedain sama Rizky Bilar mana Dan Rudy Salim tuh persahabat ya Wow, kata Papa Bilar Sebentar lagi susah nih bedain mana Rizky Bilar mana Rudy Salim Katanya tuh, Masya Allah <laughs> Kayaknya kumis Papa Bilar ini mau dirawat banget ya Luar biasa, mudah-mudahan selalu sehat Selalu menunjukkan karya-karya terbaiknya Dan mudah-mudahan Leslar Entertainment bisa berkembang dan sukses Amin Momen ini pun masih diripas oleh akun Leslar scoring Di postingan ini Banyak sekali tanggapan komentar Banyak respon yang diberikan yakni dari akun Rani Fitria 42 Udah feeling Itu kumis jenggot bewok dipanjangin, Tapi nanti ada yang Niru juga nggak ya Katanya tuh, wow kira-kira ada yang niru gak nih <laughs> Kita lihat juga ke komentar berikutnya. Dari akun Instagram, Anisha Devina mengatakan, Hayubang bawakan biar istri makin, eh, uh, asal jangan kaya paveli, berarti serem katanya tuh aduh, manja banget ya. Kita doakan saja, apapun yang dilakukan, oleh papa Billers, mudah-mudahan selalu lancar dan selalu diberikan kemudahan. Untuk berikutnya, para sahabat kita lihat juga masih diunggahan papa bilar di gas pribadinya tiga jam yang lalu tepatnya masya allah masih belum tidur ya sampai jam 3 subuh di sini masih main game main ps tepatnya bersahabat ya dan kita lihat nih sampai papa bilar pun meminta maaf kepada bunda lesti maaf lesti kejora berisik katanya tuh wow maaf ya sama bundanya bahwa lagi berisik main game katanya tuh bersahabat ya masya allah papa bilar Mudah-mudahan selalu sehat Dan mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan Kita doakan ke bersama ya, yang mudah-mudahan Papa Bilar bisa menjaga kesehatannya Amin Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya dari Bang Aril Bang Aril menginformasikan bahwa Susunan permainan sepak bola Ini susunan pemain prasahabat Sudah ditentukan nih ada Papa Bilar Wow jadi striker ya Semangat banget nih Untuk tim Toba Boys mudah-mudahan bisa juara nih hari ini persahabatnya pertandingannya doakan yang terbaik mudah-mudahan idola kita selalu sehat yang penting dan intinya mendoakan untuk idola kesayangan kita kita masih menunggu kejutan baik kabar baru dan vitamin bahagia dari Lesly dan Rizky Bilar jangan kemana-mana tetap stay tune terus di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya di informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silakan berkomentar dan mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh